Lagi senang melihatmu masih hidup. Pertempuran lagi dong. Sudah lama sekali. Oh, iya ya. <SILENCANFISK> Kenapa berhenti bang? Oh. Oh. <SILENCANFISK> Sepertinya kita harus bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel gua di channel Ivan Santoy. Oke guys ya, kali ini gua akan reaksikan lagi nih, agak berbeda nih, sangat berbeda sekali. Biasanya gua reaksikan sendiri adalah singing operation, apa sih Singing reaction lah, singing reaction sendiri kayak Reginald Shu, dan juga ada Frank Solawat, gitu kan, ada juga pernah juga gua reaksikan untuk bola, pernah juga gitu. Tapi ini gua akan reaksikan adalah Flappy Boy. <laughs> ini lagi trending loh ini lagi trending loh jadi sekali-sekali boleh dong nih banyak gue ikut reaksikan yang trending trending go bener gak nice ya, kan? nah jangan lupa subscribe nya dan like, komen nya launching ramadhan kan nah kali ini ini ada yang asik nih ya kali ini gue reaksikan ini sendiri adalah asal usul hero Leslie Nah, ini dia nih Mobile Legend ya. Mobile Legend ya. Para pemain, -pemain Mobile Legend ya. Nih, ya buat lo semua yang pengen tahu asal-usulnya Leslie ini ya. Nih, yuk kita raksikan. Jangan lupa subscribe channel game nyala channel kan, bagi kita semua subscribe video. Di Kabupaten Manyan Empire, Kecamatan Crystal Kecamatan... Grand Rock. hiduplah. LESTI KEJOROK LESTI Ya si Leslie Gue panggil LESTI aja lah biar gampang Nah bokapnya si LESTI ini tuh seorang kepala keamanan di keluarga host Friends. Okay. Ya dia ini yang gue bikin nanti pancikan Nah suatu ketika tiba-tiba host Friends ini diserang sama keluarga kerajaan lain Ya gak tau keluarga kerajaan apa Gak dijelasin sama Mas Muntun Ya cerita aja keluarga kerajaan Aduh gimana sih nih gue bingung ceritanya ya di mana itu loh Aduh, ya namanya Lesti Kejora, bapaknya Aduh gini, apa sih banyak yang kerjaan dari Moontonnya sendiri, ya kan? Di keluarga lagi kerajaan apa? Ah, ini mana ini? Oke lanjut nah pokoknya si Lesti ini berusaha ngebin nge pasukannya Apo ngelindungi keluarga kafe. tutup koey! Perang lah pokoknya Nah di perang itu, pokoknya si Lesti ini ketembak Hahaha <tipas> Ya uh. Uh. Ketembak Tapi oh. mau tiba-tiba Terus si lestini pun nyamperin bokapnya yang sekarat. Bapak. Lesti. Tolong. Pesan terakhirku. Hapus history browser bapak. Kenapa? kau dah. Yang lihat bokapnya ini mokat. Silestini okay. ngamuk. Dia ngambil senapan bokapnya. Terus dia nembak brutal sambil nangis. <laughs> Dan satu persatu, si Lestini pun berhasil ngalahin semua pasukan keluarga-kelajanan okay, okay. Dan nyelamatin keluarga host fans Friends <tutur> jam sudik Nah, akhirnya setelah itu, karena dedikasinya yang tinggi Akhirnya, si Lestini pun diangkat jadi anak Dan diadopsi sama Oh, okay, okay. mungkin dari keluarga House Terus juga, si Lestini dilatih buat jadi penembak Jitu yang gigih Emang ya benar ya, jadi kalau misalnya lu yang menonton nih Ini sebenarnya untuk orang-orang yang tahu untuk bermain Mobile Legend. Loh. Ya Leslie itu sendiri apa? Ini Leslie itu sendiri mungkin sering banget didengarkan Atau digaung-gaungkan suaranya ya kan Orangnya apa pake apa pakai Leslie Hero nya pakai Leslie. sini oh, lucu sebenarnya yang tepat sini sebenarnya <laughs> Lanjut Biar hey, dia ini bisa nerusin karir bokapnya oh. Nah terus pasti Leslie ini udah tumbuh jadi mbak-mbak yang... Oke okay, Oke okay. Nah <laughs> Dia ini dikasih amanah buat ngejagain si Harley, anak dari Duke Fans, satu-satunya pewaris tahta keluarga Host Fans. Ya, Shirley si ini dikenal sebagai bocah yang nakal oh. banget. Sampai-sampai kena ini Ngebikin Duke Fans, Pokoknya ini kewalahan. Ya, makanya akhirnya Shirley si ini dititipin ke si Lesti biar si Duke Fans ini bisa tenang. Akhirnya <laughs> <laughs> <laughs> ya, auto si Harley di bener ya bisa push kayak gitu ya jadi ya iyalah bapaknya jadi nyantai nggak ngurus lagi kan benar oh, bener wah oh, iya. gokeo okay. nalar tapi hal itu berbeda buat Celesti bagi Celesti kenakalannya si Harley ini justru jadi satu-satunya hal yang bisa menghangatkan hatinya oh. anjay jadi Celesti ini seneng gitu lihat ya, tingkahnya si Harley <tuh> ya diantara keluarga host fans ini ya ya cuma si Lesti ini yang perhatian banget ke si Harley yang akhirnya itu ngebikin si Harley ini pun nurut dan suka sama si Lesti hehehe <tuh> <tuh> kapret saat oh, itu, kemanapun Syahril si ini pergi, jelas ini bakal ngikutin dan lindungi Syahril. Si Pak kesenapan peninggalan bokapnya ini. Ya, jadi oh, Petrus ya, lah pangnya. ada yang, yang ganggu Syahril. Hilang, oh, okay. ada yang nyakitin Syahril. Hilang, kok kritik pemerintah? Hilang. Eh, selamat, guys. pokoknya. Tamat Oke. Okay. Udah begitu dong. Udah begitu dong. Hmm. Tuhan, fans. Oke. Okay. telah mengantarkan Harley ke Magic Academy agar dia bisa melatih sihirnya dan menjadi penerus pemimpin keluarga fans yang layak. Oke. Okay. Sekarang aku punya tugas baru untukmu, Leslie. Apa tugasnya? Sedikit <Susuk> untuk pemanasan, okay. tapi tidak masalah bagiku. Boleh ya? Kayak gini ya? Boleh ya? Begini ya? What? Oke. Ya, ya, ya, ya, ya. Oke. Udah uh, <Sawa> Serahkan harapan imah itu huh? huh? huh? Serahkan atau enggak kepalamu hilang <mukhi> Lah, ngatur <susuk> <Susuk> Ya, kok ditembak Oh, gak di oh, kena Oh, hampir kena Apa itu? Apa kau harus mengulangi perkataanku? Keluarga Fans, apa keluarga Fans juga mengincar Orphanima? Tapi, buat apa? Lagiat kan, gue tadi kesurupan. Ya, mana gue tahu sekarang Orphanimanya di mana? Tapi ya, dia gak mungkin percaya sama aku. Jadi gimana ya? Cepat serahkan. Eh, santai sis, lu cantik tapi emosian ini. Ntar cantiknya hilang loh. Iya iya, Sat. Iya iya, gue kasihin. Tapi ya, lepasin gue dulu lah. Kalau gue keket gini, gimana ngasihin? Nanti kalau kayak gini sendiri berdasarkan aslinya atau gimana sih cerita aslinya gitu loh cuman di sini kan ditulisnya adalah asal usul hero Leslie senangkapnya gua ini dari si boy ini jokil Oke ya hmm manuakal masuk akal tapi bohong <tuh> <tuh> balik. Anjir ngejar dong. Anjay, ya? Kenapa berhenti bang? Oh. Sepertinya kita harus bekerja sama. gue balik dulu ya. Pacar lu neng. Najis. Konesan wangi-wangi. Sini sama Om. Oh, oh, oh, siapa ini? Kayaknya ada yang butuh bantuan nih. Ya, aku sih hasilnya orangnya gak tegaan sih. Apalagi hmm. sama cewek cantik. Mereka <lis> <lis> <lis> <lis> <lis> gak ada habisnya. Kita harus nyari jalan kabur. Hah? Kita terjebak. Gimana nih, Sis? Mana nih? Ada gua diserang. Lompat, lompat. Ikut aku. Hah? Oh, jangan bilang, oh mat gilelundro. Terus <tuk> eh, gimana? Kita di mana? Iya. Anjir. Gelap cuy. Wait, bentar, bentar. Aku punya korek. Kita harus nyari jalan keluar. Eh, awas! Ui, apa tuh? Itu apa ya? Eh, uh, kamu nggak apa-apa? Kamu apa kok? Oh, luka. Pegangin. Keren. Nah, sip. Uh, Makasih. Oke, okay, kita harus nyari jalan keluar. Jadi, Paxley, gimana kamu bisa ada di sini? Eh, uh, aku... Semua orang ini ngebunuhku karena sebuah kutukan huh? Apa keluar kemudian tidak melindungimu? Yang diinginkan para Paxley hanya melenyapkanku Sementara bangku dia pemimpin Paxley Awalnya gue mikir kalau dia sama kayak yang lainnya Tapi kenyataannya... Cuma dia satu-satunya yang bisa kuanggap anggap keluarga oh. Kalau lu gimana? Perni itu Jitu uh, Apa yang ingin menurut sama keluarga House Vance? Ayahku Ayahku berhutang kesetiaan ke House Vance oh. Untuk sumur hidup Aku akan mewujudin janjinya Dengan mengabdi ke House Vance selamanya Lah, itu kan keinginan bokap lu Terus, keinginanmu sendiri apa? Keinginanku Aku punya di laki-laki meski kedengaran mustahil tapi aku akan membuka jalan untuk masa depan host fans oh. agar kelak, adikku bisa memilih jalannya sendiri anjay dia sayang banget sama adiknya tipe gue banget nih jalan bentuk tidak lihat busan angin ini jalan keluar kita Lalu, baling aku lagi, buat nemenin lu nyari Rafa Nima. kam untuk kali ini, aku bakal melepasin kamu, tapi lain kali kamu harus berikan Rafa itu padaku." "Iya, iya, iya, coba aja bisa." "Bisa ya, gokil kira gua gue nggak tahu ini ceritanya seperti apa, selanjutnya seperti apa, tapi ini gue terbang. nontonnya, gue gue gue keren keren keren keren keren. ini lagi senang melihatmu masih hidup pertempuran lagi dong sudah lama sekali oh oh Jake ada kelanjutan berarti. <San> Jangan lupa kaya, nanya, one -jong, one -jong. Oke nanti kita tunggu lagi Untuk latihan ini sendiri ya lantai -lantai. Jangan lupa subscribe-nya tuh disini nih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh